Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, be lovers dan Leslar lovers dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Fativi hadir untuk memberikan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia pastinya dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar, tentunya baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini, bang Bimini kami nyuguhkan info-info menarik dan tasnya vitamin yang sangat bahagia dari idola kesayangan kita di kabar pertama persahabatnya kita awali dengan cedukan BBL yang tentunya menemani pap, -pap nya main bola bersama Bunda Masya Allah Alhamdulillah komplit vitamin full kita dapatkan dari Lesler family yang menyuguhkan kebahagiaan kita lihat deh aksi lucunya BBL yang lagi ngasih makan kucing bareng Bunda Lesti kejora, Alhamdulillah persahabat ya melihat lesler family selalu bahagia apalagi dengan aksi lucu dan sangat menggemaskannya BBL yang selalu membuat kita pastinya bahagia sekali Alhamdulillah momen ini pun diunggah kembali oleh akun Kak Resanus Kalis 24 delar. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis Papa gemoy banget suaranya lembut Abang dan bunda nemenin papa main bola Katanya tua. ini keren banget Ini kabar baik dan ini vitamin yang sangat bahagia sekali kita lihat juga beberapa tanggapan komentar begitu banyak yang diberikan, diantaranya dari akun Umdian di situ mengatakan Masya Allah, Nah pinter manggil papanya Abang El ini di sini kita lihat lagi manggil papa Emang ini anak hebat banget persahabat ya, tuh papa Bilar lagi main sepak bola bareng tim Marwah F.C. Kemudian juga persahabat, ya ada tanggapan dari akun Asmi underscore Gampan Gak tau mitos atau fakta, kebanyakan yang jenong itu rata-rata pintar Ponakan aku jenong, umur 16 bulan sudah tahu nama-nama hewan tahu anggota tubuh, tau nyanyi lagu TK padahal diajarin sesekali saja Karena mamanya sibuk, apalagi si L ini Ada ncush dan pandanya yang ajarin pasti makin pintar katanya itu, Masya Allah Kita lihat juga untuk berikutnya persahabat yang masih di wangan akun Instagram yang sama Yang beripas kembali live dari Maruha FC, Masya Allah Memperlihatkan Bunda Lesti Kejora dan Papa Bi yang sedang makan Ini juga tentunya cedokan untuk warga Konohani, nih Masya Allah Sehat selalu untuk Leslar Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh akun Kak Tumben, Papa enggak disuapin malu ya Keduanya gemar berbagi Pantuan rezekinya mengalir terus Berkah ya Leslar, amin Mudah-mudahan berkah, barokah Untuk rezeki Lesti dan Bilar dan mudah-mudahan juga rezekinya bisa nular ke kita semuanya Amin Dan untuk selanjutnya Persahabat disimbang juga Ini ada cidukan juga Saat Papa B tentunya ditemani oleh Bunda Lesti dan BBL BBL dan Bunda Lesti berada di lapangan Persahabat ya Dan terlihat nih BBL lagi mau main bola tuh Ini juga kebahagiaan Cidukan yang sangat-sangat Membuat kita pasti selalu bangga Dengan Leslar Family Alhamdulillah melihat kebersamaan Leslar kembali Yang selalu memberikan kebahagiaan Kejutan untuk warga Konoha Ini yang paling ditunggu banget bersahabat. ya. Setelah seharian kita tidak mendapatkan Vitamin bahagia akhirnya Di sore hari ke Malam hari kita mendapatkan Cidukan vitamin untuk semuanya, warga Konoha yang selalu mensupport dengan tulus, yang selalu mencintai dan menyayangi dengan tulus buat Lesnar Family. Kemudian kita lihat juga persahabatnya, ada potret Papa B, emang ada aja keluarga yang bikin ngakak, salpok banget dengan celananya Papa B, emang ada aja, tentunya aksi lucunya Papa Bilar yang selalu bikin ngakak persahabatnya. Kita lihat di sini. Ada tanggapan dari Fatima 001, <Sukur> kalau kayak gini aku bingung harus komen apa? Mau masya Allah, kalah, atau Astagfirullah. <Sukur> Ini cute banget, so sahabat ya. Ada juga tanggapan dari Sena Adeva, eh si Papa? Kalornya Longgor dulu, kalau merosot gitu, katanya memang Papa Bi selalu saja membuat kita ketawa ngakak. Dan untuk berikutnya juga di unggahan Marwah FC 2 jam yang lalu mengunggah persahabatnya video Ini juga saat tentunya Ustadz Habib, persahabatnya Habib ini memberikan tentunya pencerahan, mengisi materi Dan pastinya warga konoh bangga banget ya Karena berkat Papa B berkat ketua kelas Alhamdulillah bisa bergabung dengan grup yang insyaallah bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Selain olahraga yang didapat, ilmu agama tentunya kita juga dapat. Mudah-mudahan tetap istiqomah buat familiar terus bergabung dengan tim Marwah.